What's up, physical fans? Welcome back to Time Out! Balik banget, gue lagi dan selamat datang di kelas tewat hari ini akan super seru, guys. Karena, gila sih, kita gak kan ada nafas, guys, sama NBA. Trade deadline kali ini bener-bener gak sama sekali, karena, oh my God, the NBA is going wild right now. Bye, banget trade seru yang terjadi hari ini. Man, gila gue apa ya gimana caranya mau lolos dari Western Conference, man. benar, -benar? the wild, wild west. Western Conference sih, bener banget sekarang ini. So, kalian udah tau lah ya, kita hari ini akan bahas of course, Lakers. Mereka melakukan trade besar juga, bounce back trade, di mana mereka reloading with D'Angelo Russell, Jerry Vanderbilt, dan juga Malik Bisley. Tapi, kayaknya bikin fans Lakers full senyum hari ini adalah, akhirnya, Russell Westbrook, di ke Utah Jazz so must be a happy day untuk semua Lakers fans hari ini dan yang probably the biggest shock today, yang mengejutkan gue banget pas gue mendarat di Surabaya hari ini adalah Kevin Durant guys pindah ke Phoenix Suns oh my god ini bener -bener bikin gue excited banget sih karena KD and David Booker <tuh> Pecah guys It's gonna be so little Oh my god, bahasa Inggris gue salah It's gonna be so little right now uh, Right there for the Phoenix Suns Gila, gue gak sabar banget sih untuk liat duet itu nanti main bar sih So Itulah dua topik utama kita hari ini untuk time out. Dan sebelum itu guys, seperti biasa guys, thank you so much guys. Udah selalu support dan juga nonton kelas time out hampir setiap episodenya. Really appreciate everybody. So jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen guys. And of course, kalau kalian ingin support channel ini dan kalian ingin gue bikin time out terus, pastikan kalian join my membership program. Di mana dengan harga 20 ribu sebulan saja, kalian bisa main pick up game bareng gua, kalian bisa nongkrong sama gua, Dan juga kalian bisa masuk ke our exclusive discord group. Dimana itu seru banget man. Guys, gue kasih tau, guys, itulah Discord group komunitas basket terbaik di Indonesia. Jadi, pastikan kalian join, dan sama sekali, thank you so much, guys, for always supporting this channel. Go gitu. Karena kita masih berita pertama aja lah Dimana gue sampai lupa kalau hari ini Kyrie Irving Melakukan debutnya bersama Dallas Mavericks Karena kita tahu hari ini berita ini tertutup semua Sama berita trade guys <totipan> Tapi Kyrie hari ini debutnya 24 poin 5 assist dan juga 4 rebound Dan Mavericks pun hari mengalahkan Clippers gue Dengan skor 110-104 Kyrie was getting double team loh Hampir the whole game <tipan> But he still put up good numbers He still played really well menurut gue uh, Bayangin aja ya, nanti kalau Kyrie udah di double team terus dia bisa oper ke luka Doncic, Woo, that's karena bih, be... ngeri sih, ngeri banget Dallas Mavericks asli. Tapi okay. hari ini menurut gue yang surat ya, walaupun gue cuma lihat nya aja, Alexius uh, like defense though. Alexius like defense lah, tadi he is he is locked in untuk uh, main defensively. Ini sedikit upgrade menurut gue dari defense Spencer Dinwiddie. So I think Dallas Mavericks should be, uh, Dallas Mavericks fans should be really excited about Kyrie Irving. Dan ya, gue juga udah gak sabar sih untuk nanti lihat Luka Doncic bisa main bareng dengan Kyrie Irving. Seperti gue bilang, Luka nge-score di babak pertama, Kyrie nge-score di babak kedua. I think that should be fine ya guys. <laughs> And of course, hari ini juga shooter-nya Mavericks lagi wangi nih. Yaitu tim Hardaway Junior dengan 19 poin, uh, Reggie Bullock dengan 18 poin. Mereka combine berdua, ten! Out of 21 From deep today So uh, That was Looking good For the shooter Of Dallas Mavericks Tapi Josh Green man I like him a lot Semoga aja Jason Kidd Akan memberikan dia Menjadi starter Ataupun juga Consistent minutes Karena Ini orang crucial banget Untuk Dallas Mavericks Especially with his defense Tapi Hari ini juga offense Not bad Hari ini dia 14 point Menurut gue Dia ini udah mulai bisa sih dipromosi Jadi bintang keempat Atau bintang ketiganya Dallas Mavericks so, I think He's gonna be An important player Moving forward untuk Dallas Mavericks Jadi game Hari ini kita akan bahas Itu aja sih Karena Semuanya ketutup Sama berita trade. Ya. Tapi sebelum kita ngomong Berita trade yang besar Kita ngomongin yang kecil dulu lah ya Dimana New York Knicks Hari ini mendapatkan Seorang Josh Hart Yang ditukar dengan Cam Reddish Dan juga a first round pick Gila tadi sadis ya Josh Hart kayaknya baru tahu Di itu Pas belum warm up ya Di game hari ini Melawan Golden State Warriors Hampir pemain Blazers yang Ngumpul kayak ngeliat HP-nya official -nya Blazers Gila sih That is such a cruel moment sih gila perasaannya jadi Josh Hart ya udah mau pemanasan lalu ditrack ke New York Knicks tapi gue yakin dia happy juga sih karena of course dia bisa reunited dengan temannya di Villanova dulu yaitu Jalen Brunson Jalen Brunson pun pas receive the news dia pas tahu tadi lagi di Villanova wah gila ya bisa pas banget tempatnya um, dan dia hype banget sih untuk bisa main bareng lagi nanti dengan Josh Hart dan ini kayaknya akan complement each other menurut gue karena Jalen Brunson of course dia kan ini banget ya offense banget sedangkan Josh Hart itu defense banget dan Josh juga bisa bantu ribuan-ribuan untuk New York Knicks So, this is a great move Mereka kasih Cam Radish doang Cam Radish ini ya yang udah out rotation lah, udah gak pernah juga sama Tom Tibe ya mungkin first round picknya agak mahal tapi tetaplah lah, this is a great move daripada nantinya kalau memang Cam Radish hanya di wave saja mereka nggak dapat apa-apa. Sekarang at least mereka dapat Josh hardback yang bisa membuat JB juga semangat. Tapi Cam Radish. ini gue sedih banget karena dulu gue very very high on him. Kita tahu dia salah satu skoro terbaik di high school lalu juga dia direkrut sama Duke masuk konghala di Carleton House mungkin number six pick dulu kalau gue salah inget. Ya, tapi dia belum bisa memenuhkan ekspektasi itu Tapi sekarang menurut gue kayak di Portland bisa cocok nih Dan juga kayak Damian Lord Akan bisa lebih cocok Daripada dia main sama si Josh Hart Karena Josh Hart kan Defensively uh, Defense gitu Terus suka sering pass out uh, On good uh, Open shot gitu Sedangkan kalau Cam Open shot ditembak Pasti sama dia sih Karena he just A walking bucket menurut gue So jadi gue harap kan Si Cam Radish ini bisa revive his career Dan semoga aja Dia bisa membantu Portland Trailblazers juga Nantinya Karena kehilangan Josh Hart menurut gue gak terlalu besar masih untuk uh, Portland karena masih ada GP2 karena GP2 dan juga Josh harton itu gue setipe sih mainnya sih jadi not really a big loss untuk eh uh untuk Portland malah mereka mendapatkan seorang scorer yang mungkin mereka akan butuhkan nantinya sih Portland is getting better menurut gue dengan uh, datangnya Cam Radish And obviously ya mereka get better <laughs> Tetep aja dia gabung dengan grupnya Memphis, Denver, LA Clippers uh, Siapa lagi ya mungkin sedih banget karena Tim-tim lain di West mendapatkan seorang Superstar, dan mereka gak dapetin siapa-siapa, jadi mereka bener, -bener aduh, hehehe <laughs> Stres juga kali ngeliatnya, mikir, gimana caranya ini, mau keluar dari Western Conference sih, kalau kayak begini Ini gue belum pernah sih ngerasain Western Conference se-stack ini, man, this is so crazy Gila, man, superstar pindah ke West semua, man, ini semua salah Jam Warren sih, Jam Warren, sih bilang, I'm good in the West <laughs> Everybody took it personal guys, about that, <laughs> dan trade deadline kita tahu masih sampai besok ya, jam 3 pagi Indonesia. Um, so, like CJ said, dia aja karena udah gak bisa tidur kayaknya, karena dia takut juga kalau bikin di-trade ya. Because you just never know, you might just get trade before the trade deadline sih. Jadi, semoga aja setelah ini akan makin banyak trade yang seru lagi sih. Karena trade deadline itu, kayak bikin semua fans NBA semakin semangat sih. Kayaknya, kalau ngomongin trade, kayak mata jer amat-mat lagi pindah itu aja tujuh, delapan belas ribu kayak udah delapan belas ribu views man, so semoga hari ini bisa dua puluh ribu plus views sih, amin. So sekarang kita minum air, nggak ada air kita minum kopi. You know what's coming? Yeah. Lakers, ini dia nih fans Lakers Wah dua hari selebrasi nih Kemarin selebrasi Lebron uh, Memecahkan rekor scoringnya Karim Abdul Jabbar. Hari ini mereka party Merayakan Russell Westbrook pindah ke Utah Jazz Jangan-jangan Lakers fans malah lebih seneng nih Kalau Russell Westbrook pindah ke Utah Jazz Daripada eh uh, LeBron James mencahin rekor scoring coba. Komen <gifat> di comment section di bawah kalian lebih seneng yang mana nih? <gifat> Tapi eh uh, akhirnya the Westbrook drama is done, is over. Eh uh, aja masih mau drama banget ya gila sih. Si LeBron mau sub dia di kuartal kedua terus dia gak mau keluar dong. Gila banget ya masih si rasa Westbrook ini. <gifat> Tapi gue yakin uh, full senyum semua fans Lakers sekarang gue memang rosternya upgrade sekarang ini. But But but don't get your hopes too high guys karena it's kinda late right now udah lebih dari setengah season mereka baru melakukan ini but we will see though if this trade gonna work or not untuk kayak Lakers but this is a big bounce back though from Rob Pelinka yang main mungkin diserang sama fans of Lakers wah oh, Rob Pelinka payah banget nggak bisa datengin Kyrie Irving tapi sekarang ini dia melakukan three team trade di mana dia ngerampok nih orang-orang pemain-pemainnya timnya Utah Jazz dan juga Minnesota Timberwolves so trade nya hari ini tiga tim di mana Uh, of course, Lakers mendapatkan seorang um, D'Angelo Russell, Malik Beasley, dan juga Jared Vanderbilt. Uh, mereka mengirim Russell Westbrook ke Utah Jazz, Juan Toscano Anderson, Damien Jones, dan juga uh, 2027 First Round Pick yang disimpan terus sama Lakers dan akhirnya dilepas juga. Sedangkan Minnesota mereka mendapatkan the vet, Mike Conley, Nikola Alexander Walker, and a couple of picks dari Lakers and Jazz. Um, orang banyak bilang kenapa sih tim mau melakukan trade ini kan mereka rugi banget menurut gue. Mereka nggak rugi loh. Cuma ya kita nggak tahu nanti gimana cat react ya karena cat ini kehilangan best friend-nya itu yaitu D-Low, mereka deket banget kan. Jadi I don't know how they gonna can uh, react. But um, menurut gue my Conley is not bad at all man. My Conley a vet lalu dia juga udah battle tested the playoff dan dia punya pengalaman udah main bareng sama Rudy Gobert di Utah Jazz dan gue kayak cocok di Utah Jazz dia mau tuh ngoper Rudy Gobert And of course kalau dia bisa stay healthy uh, kita tahu dia udah miss almost 12 game this season with the Utah Jazz kalau dia bisa stay healthy at his better much better defensively daripada Dilow dan juga Mike Conley kalau ada on the court usually Utah just playing so much better with him on the court so i think this is not a bad move at all untuk key wolves sih i think offense mereka akan bisa lebih stabil sih nantinya dan mereka dapat seorang leader seorang leader menurut gua dari Mike Conley sih so i don't see why people Kayak bingung kenapa Utah Jazz mau ini sih Malah yang patut dipertanyakan menurut gue Adalah Utah Jazz Mereka buang Conley, Vando And a first round pick Oh gak salah uh, Sorry Mereka buang Conley and Vando For a first round pick And JTA <laughs> Itu aneh banget menurut gue sih Karena Ya yeah, Russell Westbrook Most likely I think Akan di buyout uh, Karena kita tahu Dia ada history-nya juga Dengan fansnya Utah Jazz Dia pernah berantem sama fans Utah Jazz So I don't know Kalau dia main di Utah Jazz Akan dibuat Atau gak sih Aku penasaran juga sih Tapi uh, Pretty sure nanti kalau dia udah buyout pasti ada beberapa tim yang akan uh, interested in him uh, Chicago Bulls, Miami Clippers, pasti ada tim lain yang mencoba untuk berhasil wise karena He still runs the Westbrook, though, menurut gue. So, he can still make an impact aja sih on the, uh, the team. Jadi, itu kenapa menurut gue Utah Jazz aneh banget sih. Mereka buang banyak banget uh, pemain bagus, tapi for, ya yeah, mungkin mereka mau ngumpulin itu koleksi. First round picks mungkin. <laughs> mereka mau koleksi picks aja, NBA draft. Agar mereka juga punya aset mungkin kalau mereka memang mau melakukan trade. Dan mereka mau build around Larry marketing dan juga Walter Kessler nantinya. Oke, okay, now. Talk about the Lakers, Woo. So, the Lakers, are they getting better with this trade or not? Kalian bisa tulis di comment section di bawah. Um, kalau menurut go, of course, Lakers are getting so much better dengan kehadiran tiga pemain baru ini. Um, of course, mereka masalah utama adalah three point shot dan three point shot ini bisa di solve nantinya oleh D'Angelo Russell dan juga uh, Malik Bisley Tapi Malik Bisley nanti ini nggak ya? Selain nggak ya mas Scottie Pippen Junior. satu tim, <laughs> dramanya gimana tuh nanti, tapi yang pasti offensively um, mereka mendapatkan 2 three point threats. Um, Bisley tahun ini nembaknya B aja menurut gue, sebagus harapan gua dia 13,4 point per game dan 35% dari three point, sedangkan di low 17,9 point per game and 39,1 from Threes. Cuma... Cuma cuma cuma ada concern tentang dua poin ini kok gua. Kalo di low itu defensively, seperti gua bilang defensively he is not good. He is not good eh uh, di mana kalau lagi di lapangan T-Wolf itu tahun ini di outscore 1,3 poin per game eh uh, Uh, sorry, 1,3 poin per 100 possession saat dia ada di lapangan. So it says something about kalau ada di lapangan, D'Lo is not making a good impact sebenarnya untuk timnya. So that is my main concern untuk D'Lo. Um, kita tahu D'Lo, I know dia udah familiar sama, sama Lakers, dia udah pernah kan dia udah di draft Lakers kayak suka banget sama D'Lo. Sampai dua kali diambil ya. And of course Pat Bev juga hype banget untuk bisa reunite dengan D'Lo, tapi defensively itu sih jadi question nanti untuk uh, di-low. sedangkan Kobe Bisley consistency dan juga shot selection dua itu adalah masalahnya Malik Bisley but ya mungkin kalau menitnya nggak baik-baik banget mungkin kalau 25 minutes 20 minutes uh, semoga aja dia nantinya bisa jadi a good rotation player of the bench. I think Malik Bisley harusnya of the bench lah untuk Lakers ya. Jadi uh, menurut gua of course mereka bisa menutupi 3 point tapi ada masalah lain juga dengan 2 pemain ini menurut gue, tapi kok gue yang paling suka Lakers dapat Jerry Vanderbilt sih ini menurut gue upgrade banget dengan hadirnya dia uh, Lakers tuh butuh seseorang dari bench ataupun juga dari stardew yang punya energi sih kadang-kadang tuh pemainnya Lakers tuh complacent banget sih menurut gue Complacent jadi kayak males-malesan lah mainnya kok Jerry Vanderbilt ini Dennis Rodman banget sih jadi uh, he will get a lot of rebounds nantinya untuk si Lakers he will give Lakers a lot of second chance point juga um, tapi yang penting tuh defensively sih defensively itu dia bisa switch 1 through 4 He is very very versatile banget And he is a good defender juga menurut gue sih Jadi ini penting banget sih untuk Lakers Mereka need that rim protection juga Someone yang very athletic juga So they will get that with um, Jerry Vanderbilt And obviously he doesn't need the ball on offense Jadi LeBron, AD They will be fine playing uh, next to Jerry Vanderbilt Tapi emang jujur sih Tiga pemain ini, kayaknya bisa sih bisa komplimen uh, LeBron and AD, which is really, really huge menurut gua And of course, dengan hadirnya tiga pemain ini, mereka uh, memberikan shooting dan juga size. Shooting and size untuk Lakers, karena kita tahu masih ada Riha Chimura, masih ada nanti Austin Riff yang akan comeback lagi, ada Thomas Bryan, who else a missing? Ada Troy Brown Jr. So Lakers actually is pretty deep right now. the Schroeder juga masih ntar dari bench mungkin. Um, Lakers are pretty deep. Uh, I like how they... Uh, make up their team sekarang ini, tapi apakah ini sudah telat atau tidak, karena kita tahu ini udah setengah season lewat ya, uh, udah lebih dari 42, uh, 41 game uh, sekarang kita tinggal lihat aja nih, bener-bener Lakers harus pick it up really quick sih, they have to pick each other up really quick, um, karena kalau nanti nggak bisa masuk ke playoff sih kalau mereka nggak bisa gel uh, as fast as they can, so I think Lakers fans sabar dulu kita lihat beberapa game awal, tapi kita lihat aja sih, like I said, don't get Don't get your hopes too high sih buat Lakers, but obviously Lakers adalah pemenangnya. <laughs> obviously pemenangnya sih dari trade kali ini. So itu dari Lakers dan sekarang kita pindah ke Kevin Durant. James time out, added again guys, <laughs> added again. Gue tadi malam baru bilang bahwa KD wah bakal stay lah di Brooklyn karena ada Cam Thomas. Lalu, boom, siang ini langsung di-trade ke Phoenix Suns. <laughs> um, sakit bener ya, jinx timeout ini. Tapi, uh, Watch Bom tadi ngolah jam 1 pagi. Ya. Gila, Watchnya nggak tidur ya. Gue nggak tahu kapan yang Watch tidur. Jam 1 pagi, men. Masih bisa kasih breaking news untuk kita semua. Semua so, deal ini terlihat di jam 1 pagi, ya guys Dan Watch ini memang deket sih sama Sean Marks. That is why dia dapat beritanya paling pertama. Um, of course, seperti gue bilang tadi, gue jujur shock banget. Tapi pas liat berita ini dibocorkan di Twitter. Um, karena... Dulu KD yang udah pernah kasih kode sih, dan juga Phoenixan udah kasih kode juga sih, kayak mereka mau KD dan akhirnya bisa terjadi sekarang ini. Di mana memang kayak owner barunya Phoenixan tuh nafsu banget sih, dia nafsu banget pengen get still done, dan akhirnya terjadi. Tapi memang sayangnya Phoenixan ini harus melepas beberapa pemain mudanya, mereka yaitu Michael Bridges, Cam Johnson, Jay Crawler, dan juga Four First Round Picks. Uh, itu baik sih yang harus dikirim untuk KD, tapi... Uh, ya, yeah, Suns selain dapat KD, dapat TJ Warren juga yang balik ke mantan timnya. Uh, tapi, pff, just like that, super tim di Brooklyn sudah hilang semua guys, semuanya sudah hilang. gua gak tau sih apa rasanya dalam tiga hari, itu empat hari, hilang 2 superstar Brooklyn Nets ya. Sisa Ben Simmons. <laughs> tapi, uh, pikiran pertama gue, <laughs> pikiran pertama gue langsung kayak, Man, can we get a rematch between Mavericks and Suns? So, that's gonna be awesome guys. KD di Phoenix, Kyrie di Dallas Mavericks. Woo. Huh. Tapi untuk fans Suns obviously yang paling nyesek adalah mereka kehilangan seorang Michael Bridges Ini adalah fan favorite Tadi ini semua orang nyangka kalau dia akan stay forever with the Sun Dia pun juga shock tadi Dia pun juga shock sampai nge-tweet Oh my God Pas di-trade dia juga gak nyangka kalau dia akan di-trade Tapi man Mikael Bridges sih menurut gue ini yang paling sayang Karena dia defensively dia adalah number one, number one defender sih di Phoenix Suns, so walaupun mereka nggak hilang D'Andre Ayton tapi ini nyesek sih hilang si uh, Michael uh, Bridges ini sih, so tapi seperti gua bilang mereka masih bisa keep corenya mereka CP3 di book and Ayton, uh, KD sekarang ini masih injured uh, sampai mid february tapi, man he's still one of the best scorer in the NBA, he's still playing MVP level. Terus lo nggabungin sama Dibook. book men. Lu nggabungin sama Dibook yang just a walking bucket, offense, sense akan ngeri banget sih. akan ngeri. Gue bingung gimana mau berhentiin orang dua ini kalau mereka main bareng sih. Mereka main bareng. Lu mau jaga double team Dibook, Tapi ada Kayde di sana. Ada si Pitri. Ada Ethan. Oh my God. <laughs> Good luck untuk lawannya sih berhentiin itu sih. Um, Booker orangnya juga enak sih, orangnya gak, gak ribet sih I think he will adjust, and he is playing defense I think defense Booker masih underrated banget menurut gue So I think he is really-really happy, masih hype banget masih untuk mendapatkan KD sekarang ini Tinggal 8 aja sih Asal di akhir-akhir bisa commit playing defense And aggressive, I think they will be really-really good sih uh, Memang Pesan sekarang ini timnya nggak deep ya, jujur aja, karena tinggal sisa siapa ya, mungkin Jockland Dale, uh, Bismarck Biombo masih situ gak ya, Landish, Schmidt, Tory Craig, and of course our favorite, Mr. Beban, Damian Lee, um, tapi menurut gue lack like of depth ini nggak akan masalah sih, nggak akan masalah yang penting mereka main defense aja, role players ya sih, main defense uh, sama provide, ya kalau open shot harus masuk aja sih itu karena superstar mereka pasti akan bener narik banyak banget defense so itu pekerjaan paling pentingnya mereka uh, and of course satu lagi hal yang paling penting adalah mereka ada stay healthy karena semua pemainnya Suns kayaknya sering banget cedera sih P3, and book KD, Linder, Aethon so now tugasnya paling berat adalah visionya dan juga tim trainingnya si uh, Phoenix Suns to make sure everybody healthy for the post season dan juga playoff nantinya Uh, but man, Phoenix Suns uh, Can't wait sih Gue gak sabar sih Untuk lihat debutnya KD Walaupun kita harus nunggu mungkin Sampai after all-star game uh, After all-star break So Phoenix Suns sih Ngeri sih guys Ngeri banget sih I think Dia Dengan datangnya KD Automatically Automatically mereka adalah A championship contender This season huh, Gimana fansnya Phoenix Suns Silahkan abstain di comment section Di bawah uh, But Brooklyn gue nggak tau sih, I don't know what they're doing, <laughs> I, obviously I don't know what they're doing, maybe they're hitting the reset button dan mereka mungkin akan coba untuk build uh, round camp buckets nantinya uh, Gue nggak tau siapa yang akan mereka keep, uh, kedengerannya juga Jay Carter mungkin aja akan dipindahin masih uh, But a team with Dinwiddie, Camp Thomas, Mika Bridges, Camp Johnson, dan Nick Claxton, might be fun, might be fun to watch Oh, oh shit, lupa, masih ada Ben Simmons juga, hehehe, <laughs> boleh lupa juga tuh um, ya yeah, i think could be fun we will see though Jofwan gila jadi Jofwan apa saya kemarin gua masih ngelatih KD gua masih ngelatih Kyrie Irving lalu masih ada di posisi dua Eastern Conference tiga Eastern Conference sekarang gua dapatnya pemain main role player sih so woo, tough job untuk Jofwan but uh, kita sebagai fans NBA kita benar exciting banget sih. this is a very exciting team uh, exciting time untuk kita semua Uh, trade Deadline masih jam 3 pagi, guys. Seperti gue bilang kita nggak tahu siapa lagi yang akan dipindahkan. Menurut gue kita masih nungguin mungkin Oji Anonobi atau mungkin Pascal Siakam Fred VanVleet, or I don't know who. Well, we shall see tomorrow. Oh wow, my God, I cannot wait sih untuk trade deadline hari ini. Uh, maaf banget gua nggak bisa live chat untuk trade deadline tahun ini karena gue capek banget dan juga of course <laughs> lagi di Surabaya, ya kan susah untuk live nya. But yeah itu dulu sih kita akan bahas untuk tim hari ini karena kita pindah ke prediction di mana tadi pagi stres sih pas lihat Donovan Mitchell dan juga Darius Garland enggak main tapi untungnya Cavs masih bisa bantai Detroit Pistons uh, besok Nets kayaknya gak ada pemain lah ya besok ya. Siapa yang akan main besok Nets? Kayaknya tinggal pemain carangan-carangan aja sih. Jadi besok kita ambil Bulls lah Bulls plus 3 besok. Uh, semoga aja Bulls-nya bisa bagus di Tetap lawan Eastern Conference Team. Mereka malah 21-12 gitu kalau lawan Eastern Conference Team. Jadi semoga aja besok benar. And good luck everybody. Dan sekarang kita minta ke play of the day the of the day, we'll just go with Damian Leonard hari ini. Dia second triple-double in his career. 33 poin, 11 assist, 10 rebound. Dan hari ini Blazers pun menang tipis. 125-122 atas Golden State Warriors at home. And that is why he is our player of the day. So, timeout, gang. Itu dulu untuk time nya Really appreciate you guys for joining me today. Semoga kalian bisa seru-seruan di comment section di bawah. Dan juga semoga kalian enjoy kelas hari ini. So much again, thank you guys for watching. ya untuk like, untuk comment. And I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.